panjang banget Yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke, langsung aja cuy ya. Setelah kita mereaksi video yang kemarin, saya lanjut lagi mereaksi video ini cuy, karena video dari teman kita ini cukup menarik juga buat saya cuy ya. Seperti biasa, saya lagi iseng aja semalam cuy ya, baru mendapatkan video-video requestan dari teman-teman cuy ya. Dan saya mendapatkan dua video, uh, video pertama yang kita lihat kemarin dan video kedua yang sekarang cuy, yang mana datangnya dari teman kita yang bernama nanti saya centumkan di sini cuy. Teman kita ini mengirimkan sebuah video, yang mana judul videonya itu adalah "Azan Artis Indonesia versus Malaysia". Nah, ini dia yang membuat saya itu sangat-sangat penasaran, cuy, karena sejak kecil itu saya uh, ikut, selalu ikut lomba azan, cuy, selalu ikut lomba azan, dan saya dua kali juara waktu uh, sekolah SD. Intinya, saya dua kali juara azan, cuy. Ya, juara satu dengan juara dua gitu, cuy. Dan ini yang sangat-sangat menarik karena di sini tertulis azan artis Indonesia versus Malaysia. Di sini tertulis artis, cuy. Ya, kita nggak tahu ini penyanyi ke pelakon ke intinya artis di sini, cuy. Ya, dan daripada kita penasaran, jom kita tengok videonya. Oke, okay, seperti biasa cuy, bagi korang yang ingin melihat original videonya, nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung, mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Boom. Kualitasnya. Oh, cuma sampai segini ya. Oke. Okay. Oke. Selamat berpuasa Selamat menyambut bulan Ramadan, Selamat berbuka <laughs> Suaranya di edit ini ya Audionya Aduh, sikir, sikir, sikir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Selamat menyambut bulan Ramadan. Kepada seluruh subscriber Daskoverto oh, Yang sebelumnya sejak 400 bulan 40 Cya, ya? subscriber Dalam masa 7 hari Wow <laughs> Not bad. Ada yang request Untuk aku guna suara sebenar Yes I will do that Once that achieve 1000 subscriber Oke. Okay? So kita ada 23 hari lagi sebelum challenge ini berakhir I hope you guys can support me to reach my first thousand subscriber Let's go Okay Jadi merujuk kepada ahli musik Ahli musik? Yang menggunakan suaranya untuk menghasilkan musik Contohnya macam ni oh, Terima kasih Datin Terima kasih datin Terima kita semua sudah maklum yang nyanyian terdiri dari pelbagai kategori atau genre. Contohnya oh masih... ini mungkin yang dimaksud penyanyi nih cia. Ya. Salah tulis sebenarnya si Azan penyanyi ya, maksudnya vokalis gitu ya. Macam balada, pop rock, rock dan sebagainya. Tapi hmm. apa yang nak aku kongsikan hari ini bukanlah perbahasan tentang nyanyian, tetapi tentang eh. penyanyi penyanyi yang terdapat dalam negara kita dan negara jiran kita yang dicintai, hmm. yang memiliki suara yang teramat merdu. Ya Tuhan, apabila mereka melaungkan azan. Jadi jangan lupa untuk stay tune sampai habis ya, kerana inilah dia perbahasan lima penyanyi Indonesia dan lima penyanyi Malaysia nah, yang bermain. Dunia sebenarnya azan. Penyanyi ya Sebelum aku mulakan Ingin aku ingatkan Senara yang dimaksudkan ini Bukanlah mengikut urutan ya so, Aku harap korang dapat komen suara siapa Yang paling korang gemari Oke. Okay. yang pertama ini... dari Malaysia Mahwi Mahwi saya juga ikut menilai Asmawi di sini yang sebenar, Asmawi bin Ani adalah seorang penyanyi dan pelakon dia mula hmm. terkenal apabila memenangi pertandingan Akademi Fantasia musim ketiga namanya sempat menjadi fenomena di seluruh Malaysia semasa berada di dalam rancangan tersebut dia pernah okay. memenangi banyak anugerah antaranya anugerah bintang paling popular 2005 anugerah penyanyi paling popular 2005 MTV Awards dan banyak lagi Oke okay. Oh merdu merdu banget Asia, okay. Pasha Ungu. Oh Pasha <laughs> Gila orang sih? Pasha atau nama sebenarnya Sigit Purnomo Syamsuddin Sainz Adalah seorang vokalis Bagi Unggu Band Dia merupakan seorang penyanyi bergenre Hard Rock, Pop Rock dan Rock Alternatif Dia juga adalah okay, seorang okay. Ahli politik di Indonesia dia sempat membuat kejutan kepada ahli Qari'ah masjid di Palu Apabila dia melawangkan azan Penduduk setempat setelah mendengar laungan azan Pasha Telah segera ke masjid dan sebahagian dari mereka berpusu-pusu Menuju ke bahagian depan mimbar berpusu untuk Berpusu-pusu Ufff Oke hmm. oke, okay, okay. <clears throat> Pasha ya itu apa ah salah satu penyanyi Indonesia favorit saya cuy. Penyanyi band Indonesia favorit saya banget itu cuy, Pasha Ungu dan kebetulan dia orang Sulawesi juga cuy ya. Memang karakter suaranya itu. Mau nyanyi apa aja gitu ya Mengumandangkan azan Pasti Pasti kita tahu itu yang uh, Apa namanya Azan itu yang nyanyi pas ya gitu ya Karena karakternya cuy Yang ketiga masih lagi dari Indonesia Ivan Seventeen Ivan atau nama sebenarnya Rifian Fajar Shah adalah seorang penyanyi Dan vokalis kumpulan Seventeen Ivan terpilih menyertai kumpulan Seventeen selepas terpilih dalam satu sesi uji bakat yang diadakan... Nah ini lagu kemarin itu Ci. Itu kalau lagu kemarin kita ingat lagi, kasian juga sih. Seventeen cuman Ivan doang gitu. Pada tahun 2008, dikatakan suara Ivan ini melaungkan azan semerdu suaranya bernyanyi. Ketika itu, Ivan telah hadir ke event Hijrah Fest Ramadhan di JCC Senayan Hall. Gaya dan suara Ivan semasa mengumandangkan azan menjadi sorotan netizen. Okay. Okay, azan-azan dari Mokai, Malaysia, ya? Izam EYI. Oke, ini dia, cuy. Yang keempat dari Malaysia, Izam Iye. Ini di video sebelumnya saya menanyakan cuy, bagaimana kabar penyanyi Iwa kan penyebutannya. Kalau saya nyebutnya dulu itu E mata gitu ya. Izam namanya cuy ya, lama banget gua Udah tua juga cuy ya Izam atau nama sebenarnya Muhammad Izam bin Arsyad adalah merupakan seorang oh. vokalis kumpulan IYI Kumpulan yang satu ketika dahulu sangat-sangat populer dengan lagu mereka Ini Sampai kan sekarang di Indonesia di hati, cuy Dan selalu menjadi pilihan aku semasa berkaruke <laughs> <laughs> Ini kan selamanya namamu di hati <laughs> kelakar juga. Namun kini Izam Iwi dikatakan telah lumpuh dan dalam keadaan yang memalukan. Kepada yang dikurniakan Allah lebihan rezeki, bolehlah berkongsi rezeki tersebut kepada artis legenda kita ini. <laughs> ini ini ini cuy, sesedikit bertanya cuy ya, kenapa penyanyi penyanyi Legend macam ini yang suaranya itu sempat? Uh, membawa atau mengharumkan nama Malaysia itu Tiba-tiba tak berdaya gitu ya Aduh oh. gila banget sih hmm. Oh Hazama kan? okay. Ya Allah kak Kalau kau tak kenal pun <laughs> janganlah marah <mama agar. laughs> Hazama atau nama sebenarnya adalah Hazama bin Muhammad Azmi Merupakan seorang penyanyi Penulis lagu, pemuzik dan okay. pelakon Hazama juga merupakan Bintang Akademi Fantasia Dan juara pada musim ke-9 Suaranya ini suara yang rock banget ini, jee. Suara yang tinggi banget ini, Hazama. Silakan lagu berjudul Simetri. Selepas gandengan pertama, M Nasir dan Mawi. Dalam sebuah telly rock sangkut yang memaparkan kisah tiga pemuda dari kampung yang bercita-cita tinggi untuk menubuhkan sebuah band rock. Dalam cerita tersebut, Hazama telah melaungkan azan sehingga menarik perhatian ramai netizen dengan suara merdu Wih. Yang dari Indonesia Irwan Krisdianto. Irwan Krisdianto atau lebih dikenali sebagai Irwan Sumeneb adalah seorang penyanyi dangdut dari Indonesia namanya mula muncul dalam Kalau industri musik. Ya? Dia menyertai program di akademi yang tidak oh, mengadu dan ya? Irwan sempat membuat kejutan apabila dia melaungkan azan dengan nada suara mirip muazin Mekah, yang membuktikan bahwa dia bukan saja handal berdangdut, <coughs> bahkan okay. dalam melaungkan azan juga. Okay. Okay. Dari Malaysia Tak lain dan tak bukan Yang berbahagia Datuk Ahmad Azhar bin Uthman Atau lebih dikenali sebagai Awi Datuk oh, Awi adalah Awi. salah seorang penyanyi rock lagenda Legend. Malaysia Pelakon terkenal Malaysia Dan penyanyi utama kepada Wings Beliau memegang rekod penjualan album tertinggi Bagi artis solo lelaki di Malaysia sehingga kini Iaitu Ish. berjumlah 220 ribu unit terjual Meskipun wow. merupakan seorang penyanyi rock yang sering melontarkan nota-nota yang tinggi, namun Dato' <laughs> Awu juga memiliki suara yang lunak merdu semasa azan. <sukur> Suaranya juga amat ah. mendayu apabila menggemaskan. takbir. Kedengaran je. Oh takbir ya, takbir, ya. Hmm. Gila merdu banget, sumpah. Yang ke-8 dari Indonesia Santi okay. Rizal Adi Peradana Oh Pradana. Armada Rizal Rizal Rizal Armada merupakan penyanyi dan pemuzik yang cukup terkenal di Indonesia Dia juga merupakan vokalis bagi kumpulan Armada Dia memiliki suara yang sangat merdu semasa menyanyi hingga membuat ramai peminat tersentuh Dia juga bahkan mampu mengumandangkan azan semerdu suara nyanyiannya Allah, Allah. Yang kesembilan dari Indonesia Aco Sultra Aco atau Aco nama Sultra, sebenarnya siapa adalah lagi Muhammad ini? Adrian Syah Yang menjadi salah seorang peserta dalam Rancangan Lida oh, dangdut atau lagi Liga penyanyi, penyanyi penyanyi Dangdut Penyanyi Dangdut kelahiran balik papan ini percaya atau tidak Sebenarnya adalah seorang muazin Dan kori nah, macam oh, juga okay. Suaranya dalam melenggokkan Lagu-lagu Dangdut cukup luar biasa Namun saat dia melontarkan Laungan azan subah Lot, <laughs> bahkan membuat peminat semua tercengang dan terpaku Oh cengkok-cengkoknya kalau dan itu ya Dapat banget emang ya, <laughs> Yang ke 10 Which is my favorite <laughs> My favorite <laughs> My yep. favorite. Oh ya bang, oh, ya bang Khalifa, wah ini tinggi banget sih suaranya Khalifah. Ya bang juga adalah bekas penyanyi utama kumpulan rock tersohor di Malaysia, yaitu Jinbara, mempunyai suara Jin yang nyaring, serak dan cukup tinggi. Ya bang bukan sekadar handal dalam bidang nyanyian, bahkan juga mampu untuk mengalunkan bacaan Quran dengan sedap dan berkasidah. Ya bang juga memiliki suara yang lunak semasa melaungkan azan. Panjang banget. Jadi, so, yeah. narae lima penyanyi Malaysia dan Indonesia yang merdu dan lunak semese melontarkan laungan agung. Dia memilih di bawah sorot panggung yang menjadi pilihan korang. Jangan lupa untuk subscribe dan membawa channel ini ke subscriber yang ke 1000 menjelang Mei ini. Oke, okay, cuy, dari 10 ya, dari 10 penyanyi ya, ini sebenarnya penyanyi sih. Dari 10 penyanyi Indonesia dan Malaysia ini tuh menurut saya sih uh, semuanya bagus, cu, ya. Semuanya bagusnya namanya penyanyi, cuy, ya. Kalau suaranya merdu ya pasti azan juga merdu gitu ya. Jangankan penyanyi, orang yang tak tak tahu menyanyi pun kalau azannya bisa bagus sih. Ini ya, bisa apa mengaji gitu ya. Sebenarnya konten ini tuh cocoknya diletakkan di saat memasuki bulan Ramadan, Ji. Sebenarnya, sih, tapi ya mau bagaimana lagi, sih ya. Gimana lagi udah terlanjur gitu ya. Saya juga penasaran banget dan untuk saya pribadi ya untuk menilai lebih merdu di sini kita bukan membandingkan ini jelek ini enggak, tapi yang lebih merdu dan sesuai dengan pemilihan saya pribadi cuy ya. Yang pertama itu saya suka dengan Yabang, ya Yabang, Yabang, ya. siapa namanya tadi Yabang ya Yabang, Bang Pokoknya vokalis dari Khalifah Band ini cuy. Kenapa saya tertarik cuy dengan uh... Azan dari Yabam ini cuy, dia azan itu bukan meniru meniru siapa-siapa gitu cuy ya. banyak di sini saya lihat men, uh, mengumandangkan azan itu seakan-akan meniru gitu ya, meniru azan yang ada di Mekkah, di mana. pokoknya Yabam tadi saya dengar itu tiba-tiba, uh, oh, oh, apa ya merinding banget gitu ya dan napasnya panjang banget. Terpenting banget adalah cengkok Melayunya cuy, itu. Itu karakter gua banget, cuy. Ya, dan yang kedua itu uh, dari pasien gue, cuy. Pasien itu mungkin soundnya yang keren, cuy. Ya, karena disitu tadi suaranya itu betul-betul jernih, seakan-akan azan yang ada di TV, cuy. Ya, Azannya ada yang yang ada di TV, cuy. Mungkin dua itu aja, cuy. Ya, menurut saya yang sangat-sangat wow azannya cuy, tapi korang juga bisa memilih di komentar cuy ya, yang mana yang menurut korang itu paling merdu ya di antara 10 penyanyi ini cuy penyanyi dari Indonesia dan penyanyi dari Malaysia dan mungkin itu aja cuy ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang request ini dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya, saya Andy thank you next, thank you next dan thank you next, bye